nggak apa-apa jangan oh. di situ tidurnya lo mas banget kak aduh ini mobil orang mas mau balik kemana jalan-jalan lagi kak enggak enggak oh, ya. wah mau oh, jangan oh my god ini aku ditipu nih dong Anjir siapa Darling thought I saw you smile today. Ada orang Apa, apa jangan oh. di situ tidurnya lemes banget kak aduh ini mobil orang mas aduh. apa apa duduk di sini aja dulu lemas banget ke laporan iya, iya. nggak apa-apa duduk sini aja ya nggak apa bu di sini aja kak ya. eh enggak, enggak ini ini berasa lagi nggak apa kakak kakak aja enggak nggak apa, apa duduk Sampai sini ya. enggak enggak bener-bener nggak mau enggak ya ampun ya ampun nggak mas bangun aja mas mas aduh mas bangun mas please mas jangan kayak gini mas di pindah-pindah ke sini enggak, ya coba bang ya. nggak apa-apa kak di situ aja berat-berat jangan-jangan nggak apa-apa nggak apa-apa daripada kamu di situ biarin sini. aku suka di sini kok kak aku suka di bawah Ayy. Enggak, enggak, enggak, enggak, please, please, please. Ya ampun, udah makan mas? Udah, ayo, eh dikit banget kemarin. Udah makan? Udah minum? Mau minum ya? Ya. Nginapotin Kak, aku bingung. ih bentar, bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar. Disuruh duduk guys, aku enggak pengen duduk. Iya. Jangan di situ, di Enggak apa-apa di bawah apa, aja. Kok tadinya di atas? Aku lagi nunggu teman gak, aku juga enggak apa-apa. mau aku pergi, mah. Enggak mau. Enggak apa-apa. Nanti aku dimarahin orang kafenya, Kak. Enggak apa-apa. Papa, apa aku yang bayar, aku yang bayar. Enggak apa mau. ayo, ayo. Gak ya ampun, Mas, kan. di sini di bawah sini. Kakak duduk aja, Kakak duduk. Enggak, enggak, enggak apa-apa. Aku gak apa, apa. nanti diliatin orang, enggak enak. Enggak apa-apa, aman, Kak. Enggak ada sama sama aku aja. Aku yang bayar nanti. Ayo, makan dulu ya. Udah makan belum, Mas? Di sini oh. aja, aku pakai ini aja, karung-karung. Gak apa-apa lagi, nggak apa-apa, jangan-jangan Ini taruh ini. di atas aja, taruh di atas Kursi ajaib aku kak, ah udah, enak-enak Udah kakak kak. duduk aja Gak apa-apa Gak apa-apa, duduk-duduk hidrasi banget kak belum minum lama banget oh. iya nggak apa apa minum minum bisa dibuka bisa okay. hmm. ini duduk di atas aja mas maksud udah lama Ini gini di, di dalam lama. di jalan ya ampun mas untung mobil orang nggak kenapa-napa loh ini mobil kak kak mobil orang Kayaknya sih, soalnya aku tadi udah datang udah ada mobil. Oh, bagus nah. banget loh mobilnya ya. Iya sih, mobil sport ya. Iya, mobil sport. Lama-lama aku dulu di atas aja di bawah. Temen Enggak aku mau. juga masih lama sih datangnya. Enggak. Ya ampun. Di sini aja kamu, gak apa-apa, Kak. Kamu gak kerja? Enggak. mulung aja kak, muter-muter. Emang itu kerja anak kayak gitu? Aduh, yaudah minum dulu deh home misalnya ini mau ngelamar kerja ke orang susah kak harus punya ijazah SMA kuliah. iya. kamu oh, sampai sekolahnya sampai kapan sampai di mana? Aja, kah? SD aja kak. SD aja. aduh sayang banget. Hah? <teryears> <teriors> tapi kau bisa nyetir nggak nyetir gitu? atau jaga rumah hmm, gitu pernah nyetir si kak dulu punya sim tapi belum <gat> gak apa, apa di di tempat aja kalau mau kerja daripada kamu kayak gini di kasihan juga supir kayak aku gini kakak mau ya nggak apa-apa soalnya aku pada malah sendiri sih aku kotor Gak apa -apa, kan nanti dibersihin? Tidak apa-apa kalau kamu kerja bisa kerja sama aku. Entar aku kasih tau papaku aja. Baby, I love you. I love you. Biar Honey. kamu bisa kerja. Daripada kayak gini, kasihnya tahu Terus orang tua kamu di mana? Nggak punya ya. tinggalnya. Enggak ada tempat tinggal juga Ya ampun, kalau gitu nanti bareng aku aja ya pulangnya ya Jangan kak, ngerepotin Gak apa-apa, kata kan aku aja. bilang apa-apa, aku biar bisa bantu kamu juga Jangan, jangan, aku titip salam aja buat papa kamu sehat sihat terus ah, Kamu ikut aku aja daripada kamu di Bali Nggak apa-apa, udah kebiasaan kak Kamu udah kecil ya kayak gini Iya, jadi udah biasa aja sama alam kayak gini Om, aku kesini makan ya. Tapi ntar pulangnya barang aku ya.